mati satu Aren river go What you got a in me You got a eh hey, wajah mau bro apa kabar semuanya lo mau jadi kali ini mau bro uca mau nih nih sama mantan juara LMS nih uca gak tau season berapa tapi kayak sih tahun lalu ya 2021 nah seasonnya nggak tahu berapa nah LMS gini tuh kayak major seriesnya extraordinary lah kalau di MP tuh uh, major series kalau ini LMS ya mau bro ya oke okay. jadi uca bakal mau mabar nih namanya dia nih yeah. mumpung dia satu gaming house <laughs> oke okay, langsung aja nih yuk kita tanya, woi res, halo halo, ah ini dia, lu waktu itu uh, juara di season berapa res, leme season berapa, lupa, U udah berapa, Lame. udah udah berapa season sih emang leme sudah jalan berapa season, udah lima atau empat gitu, oh lima empat berarti udah lumayan banyak ya, oke, okay. iya, ya, res, gendong gue ya, atau gue yang gendong lu dah nggak apa-apa. <laughs> anjay. Eh, tapi kan boleh sampai kalah nih. Oke. Okay? Gas. Oke, okay, let's go. Yo Bro, pacar udah dalam nih. Ini wah, mantap banget sih. Sebelumnya kan pada Ma Mabr sama Jim Cete nah, dia juga pro player Battle Royale, sama top global Battle Royale juga. Kalau enggak salah, udah dua orang lah yang nyocok ajak konten ya. Nah, Ocah ajak Mabr mau tahu aja skill gimana sih, ya kan juara-juara tuh gimana sih, ya kan? Walaupun kayaknya dia season sebelumnya nggak juara ya? Iya kayaknya nggak juara sih. Tapi ya setidaknya dia pernah juara. Lu biasanya pakai apa nih? Skill mana, race class mana nih? Oke, Ro ini Roll ninja. Roll lu apaan sih? Roll gua uh, support nih. Support sama second rusher. Oh, support second rusher. Point man. Anjay. Support sec second rusher. Berarti pakai apa ninja? Pake Pakai trap. Kayak bisa. Oh, Pakai pake... ya, Pakai trap. Gua pakai apa nih, Ki? Saran lu. Kalau lu ninja aja, pakai kan ninja. Ini, ini enak banget nih buat ngeflank. Oh, ya udah. Oke. Okay. Biasanya tuh satu tim harus ada apa aja nih? Kan ad biasanya ada raster support, anchor. Apa? Apa aja? Gue mau belajar juga nih. Raster, ya raster aja Ya misalnya satu tim ada 4 orang nih Nah masing-masing tuh harus ada apa Di battle royale Dengar ngaris Wah lu budek Oh kedengeran nih suara Oh Gak dulu. Turun aja, ya. aja. di mana nih Yang bara eh Oh ini ada orang nih Ada orang, eh, ada sih, satu orang nih. Kayaknya di dipom, dia. Enggak, enggak, bukan buat ini. Orang asli, soalnya ojek mah berama legenda, lima, bro. Let's go Jadi tadi gimana pertanyaan Pertanyaannya ini uh, dalam satu tim nih. Kalau lu lagi turnamen, nah itu biasanya ada rasa support anchor point man. Nah, kalau di Battle Royale tuh apa aja cocoknya? Gabungannya. Misalnya gue harus pakai gitu. Enggak, bukan bukan gitu. Satu tim itu harus ada apa aja nih kalau udah ada ninja, jadi harus pakai airbone lah. Inilah. Pakai okay, ini rewind sama red. Terus bisa pakai juga sih. Oh. Manteng. Gitu ternyata pak paro di sini enak gak kurang kurang Main war di sini di sini Misalnya nih ini apa ebr ksp ya. ksp ksp ya awal-awalnya masih sakit lah sekarang udah enggak udah enggak sih meter meter nya tuh udah kurang banget di bentar anjay oke sekalian belajar-belajar nih mah bro ya lu waktu itu Eh, uh, terakhir LMS juara berapa? Apa enggak juara? Juara Oh, juara tiga, oh, juara tiga. Oh, tiga, coy! Oke, okay. mantap, mantap, mantap! MX9 enakan kayak apa MX9. Eh, uh, MX9, MX9. Nah, kita sekalian tahu rekomendasi senjata di Battle Royale sama Bro. Ya, pakai apa gitu enaknya? M13 atau Menower? M13 sih. Oke okay. 13 gue pakai red dot Eh hey. Nah Yang kill Ares tuh buat mau bro Tapi kalau gue yang dapet Itu orang pasti Wah gila emang nih Paling pintar dari nyari bot Mending yang pake B15 atau MXN, res Merenjelkan so sih, soalnya kalau di kalau soket tuh paling enak tuh jadwal. sih di sini, oh, yaudah yuk cari orang air, gabut, nges, mana kita? Nges, kita cari kendaraan dulu, nih. Udah ada skin, nih, gue. Lo ada skin gak? Apa tuh? Skin apa? Snowboard? Ski, ski, snowboard. Nah, iya, ya, punya lah. Maksudnya udah dapet lu lu beli akun di kita jubulin nggak beli gua ah wih deh murah banget tuh mauro rekomendasi player battle royal ya temen lu pasti temen lu pasti beli di sana ya? ya temen lu banyak yang beli di sana ya banyak banget umpah wow oh, gila kita jubulin memang sangat sangat mantap nih skin skin gini nih pak ada nih sih, tahu kata gua. oh ya udah udah oke okay, oke okay, oke okay. ini nah, apa sih yang lebih hmm. beludak aja gitu hmm. berkembang hmm. ini beludak tuh dengerin mabur ya pilih motor let's go race nah kita ya uh, looting dulu sini Biar Yo, i iya, iya. mantep Res, lu nah, suka? Di ninja ini buat upgrade nih, ini nih. Buat ninjanya itu biar gak ada step. Oh gitu, jadi upgrade gak ada step. Sama lebih panjang ya range-nya ya? Uh, range-nya lebih panjang sama gak ada step. Oh, udah diapa? Jitu. Buat belajar aja. Nah, nah, nah pamer skin dong, gua. Gua pamer skin dong, res. Iya. <laughs> yeah. Jadi orang-orang biar pada beli akun di kita juguling res. Iya iya Kita jugulin dong tuh yang paling aman yang pernah beli. Anjay, lu pernah beli tapi res? Nah. Wih, keren. Tadi sangka-sangka dia nah, itu dia satu Iya, di, sa tadi sangka-sangka dia satu GH dengan Ocha Desert Bro. <laughs> Anjir, lewat mana jembatannya? Kok oh, nggak ada jembatan? Oh, itu ada aja. Oh, iya. Sip. Bapaknya freestyle, ya. Eh, eh, eh. Hati-hati air, hati-hati air. Oke, mantap. Gue belum nemu orang sama sekali, nih. Kalau nemu orang, biar gue nembang, Res kasih tahu dulu info-info. Ah kita kayak drop ya? Oh ya, kita memperkaya diri dulu. Ah. boleh boleh. kok kosong cuy. Ada-ada suara tembakan. Kanan, Neng motor kah? Samperin Kanan depan, kanan depan ya. Lihat ya. Mana ya? jaring polres sabar es otw es otw sabar sabar sabar sabar sabar sabar sabar mana oh oke okay. Oh mantap ajar aja nih ah oke okay, cow ini mantap Ayo, ayo, kita cari orang lagi, guys. Gas, gas, agak sepi nih ya. yo eh. Di farm tuh ada tuh di farm? Permana? Ya udah, lo nyetir, lo nyetir, lo nyetir. Kayaknya nah, gini. Biasanya insting pro player battle royale tuh lebih mantep, mah bro ya. Oke. Okay? Buset, scope gede amat, mah Bro! Ini copot dulu lah. Uh, gila, berasa digonceng Rossi. Dokinya handal, guys. Ya, uh. mantap. Maka ada orang? Kosong sepertinya itu eh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Nah. Gue bunuh, Res, gue bunuh, Res, gue bunuh, Res Kalem, uh, eh. Ya, gue mati, Res Ini sekarat, ya, sekarat, sekarat Nice Kok bisa sekarat Eh, maksudnya, sakit banget, loh soalnya oh, jack itu oh dia pakai ya. jack pantesan nggak ya. nggak ada apa-apanya yang make hmm. gue nih gue pake pakai deh jacknya lu ambil ya nah thank you sakit banget men nggak habis thinking mah bro apalagi kalau udah ganti tuh itu apa iya. ya bisa meratakan satu spot dalam sekejap mata anjay tembakan tuh ayo ayo ayo ayo gas lagi bertembakan tuh oh itu betul-betul gue sampai wah iya orang nih wah iya ini orang nih kayaknya ini ini wow dia matinya mantap mantap wah res sudah kilo banyak mah bro ya kita tidak bisa biarkan, mana lagi? Sabar, SB. Gue menulis. Oh. oh, gila! Nice, nice, nice! nice. Kok geli-geli gitu nih? M13 harus pakai apa tuh? kali gua M4 atau M13? M4 atau tiga M13? M4 sudah kuduga. Switch blade. Hai, sukses berat. di sini, hai sukses Di sini kan diempe enak. Man, man. Man, enak udahlah, nggak usah. Eh, res gas, bercenggol lagi, Pak. Hai, hmm. kita hai, hai, kita ya Yoi gua butuh gua pakai karem aja deh mau pakai apa mau coba apa nih apa apa mana kak entar aja uh, no akat akat atau ini res uh, m4 iya yeah, atau m4 P... Hmm, prefer ke m oh ke Aka sih akat ya yeah. di ya tuh berarti ak lebih bagus oh, daripada m4. m4 m4 lebih bagus daripada m13 ini Frostbend lagi nih senjata petuin nih, enggak sih, cewek itu enggak petuin mah bro. Petuin itu kosong cuy, enggak ada orang. Oh ada orang nih Depan tuh. tuh Tuh tuh tuh orang jalan tuh Eh sabar sabar gue aja bunuh Mati dia Kok gue malah lempar bom ya <laughs> Salah pencet cuy, cuy Ayo udah lama gak main battle royale juga Ada air drop lagi tuh Gas oh ada orang, nice, gas dari lagi, kosong oh, lagi, wih dengan Smith lagi nih. Okay. Tapi gue udah full semua sih. Gua ada akar kores, ini akar gue nih. Aduh, gue enak gitu. Enakan ini atau frost Kayaknya frost Band deh. Eh, lo orang? Berarti misalnya aku nggak tau kenapa hal yang sama nih tuh. Gue pasang badan nih, Kak Bos. Aman. yuk Yo yo yo yo yo. Res gua mau tanya satu pertanyaan penting nih. Apa tuh? Jagoan lu atau جيم si Anja. Anjir. Jagoan جيم strat. Anjir ya. gua masih ini. Oh, kayaknya jauh gua. Oh, begitu rupanya. Woy jagoan lu atau noto Pokoknya kayak jagoan lu lah Anjay Tuh aduh tuh Masuk tuh Gasken lah Gue belum pakai KRM gua nih Mana semua Tuh tuh tuh tuh Wah itu satu squad Puterin. Puterin aja mati satu nah nih cac, satu lagi nih cak. sabar sabar sabar sabar sabar sabar foto yang nganggap foto yang ingat. siap di dalam jalan dia tuh sabar sabar, gua reload, gua reload hilang dia sisakan buat saya di sini nih oh. Mana kamu? Nih, hah? Oh, dia ngilang, nggak kelihatan, coy. Astrophyrolol nice Ini Berapa nih? Banyak nih kayaknya. Wah, lumayan lah. Mana sisa nih? Cari lagi nih, depannya itu serpih makan nih. Ayo, ayo. Aduh, cepet banget. Gue kalau gitu. Teng siapa nih, cok? Teng berskin nih Gak asyik neng-keteng Sini ada orang ya seharusnya, cak Dabar, dabar, otw otw, otw hmm. Ada enggak? ada nih. Oh, ini takut kayaknya sama Uca DJ nih. Arcade DJ. Oh. Mana nih? Nih, satu nih. Di sini, Cak. Kasih ke Kotek keren ya. Suduh. Ya. Kelamaan kok keren. Enggak sayalah. udah habis. Hampir ke timpa, cuy. udah habis ya. Nah nih ya, ada kayak sorot makan dari sini nih. di sih gue? Anjay, ratain aja nih, Bro. Ini Lumayan lah. Wah gila. Gue menggendong seorang mantan juara Battle Royale nih, Bang Bro. Ini jatuhnya ya. Oke, okay. udah best emang Hades. masih elit loh, Res. Wah, Wah, langsung naik pro Cepet kali Itu sehari bisa itu legend sebenarnya? Sehari legend bisa ya? Bisa kalau ya. menang terus oh, Iya Kayaknya lebih cepat beta royal daripada mp Kalau legend ya? Legend Ya tergantung musuh sih Tergantung partian juga Iya tergantung partian ya. <laughs> Mantap lah udah, Res Thank you ya Oke? Okay. Yeah. Iya Makasih nih, udah udah diajak Mabar <laughs> Oke okay. ya jadi begitulah Mabar ya Rasanya Mabar um, bersama mantan juara LMS gitu Gimana nih Mabar? Kayak oh, udah cocok belum jadi uh, player battle royale ya? Jadi pro player ya, dia menurut kalian? Udah cocok belum? Tinggal ikutin scrim-scrim aja ntar deh scrim menang, terus tes turnamen <laughs> Yaudah mau pergi gitu aja untuk video kali ini mau berterima kasih banget udah menonton Jangan lupa share video dengan kalian Dan jangan lupa subscribe Serta tinggal loncengnya mabur ya Terus kalian kalau mau beli akun Yaudah langsung aja follow instagram At ya mabur Atau kalian kalau mau joki Akun game kalian ya Mau push rank tapi kalian gak ada waktu Langsung aja follow instagram At kita joki.in Nah disana aja mabro. Oke. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mo bro See you mo Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you next